Uh, kalau rumus istiqomah paling mudah itu Kata Imam Nawawi dalam kitab al Majmu' Itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu Itu kita nggak mudah istiqomah Imam Nawawi mencontohkan begini Misalnya habis maghrib kita istiqomah baca yasin Itu cara pemaknaan itu baca yasin itu kebaikan Hingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan ini juga tidak mengganggu istiqomah Baca Yasin karena maknanya adalah Baca Yasin kebaikan ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain